sekalinya buat lumajang yang hebat dan bermartabat lumajang eksotik lumajang saya ada Zito hmm. Sujaan yang selalu di hati oh, Aku menunggungmu Kau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku oh, yeah. Di setiap tidurku Dengarkan Kesepian di hatiku. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Bang Jatim, Lumajang Rock Community, dan Selamat Hari Jadi Lumajang yang ke 767 tahun. Oke, okay. kita bersyukur sekali RC masih ada di sini ya. Sudah beberapa tahun kita ada tampil. Yo. It's beautiful to do who can't feel it I think I wanna met you yeah you say no no no no no you say yeah yeah yeah yeah yeah I will go go go go go as I'm riding you can I can ride it, I can ride it Oh yeah Nyasar kita lagunya ya Ayo Liv, Ajoj Dari kota Surabaya menuju suri jalanan kota demi itu ketemu sang mama biar mama tidak marah-marah. Come malam suka suka Kue kumpul sama saudara Lagi bikin konsep acara Sambil ngopi buatan mama